to my channel, Fitri Helen Saya mau masak tumis tahu cabe hijau Oke, okay? jadi cabe hijau yang saya beli seperempat itu bisa Kita masak jadi dua menu masakan Keren banget kan guys Gak butuh waktu yang lama Gak nyampe 10 menit Kita bisa masak dua masakan sekaligus Karena bahannya sangat simpel dan sangat mudah Oke okay? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Terima kasih.